loh, ada pembuka? Aku benar di delok medam, nyago beku Mana apa? Rumahnya ada medam, ku ciga binturi, ulang lupu Wih, begitu lah